Nam. Mau diku lagi nih. Kok mata ayo. Menambahkan bumi cari makan pemudu cari makan cari makan, Jari makan. Jari makan. Apa nama?